Terus saya sih, kamu untuk film-film Roberto yang dia belum sih, yang tahunya tutorial idenya, waktu, waktu itu aku kenapa menerawih eh, nomor paji nih, itu relator itu monografi eh, harusnya ini Nah sembilus rare, ini yang nih relator, yang nih relator stasiunnya. Nomornya, pas ini nomornya, lawan ini ya, ini lah phone nomor pas ini. Ini boleh stir mai ya, pas ini approval sound ini ya, ini phone nomor, pas ho aku nomor Romana, nomor Romana permero, segundo, tercero, mai Iya nggak mau mas nomor romana ya indi se- indi mas indi se mas indi ini mas indi mas indi se mas mas Cuma bolu dengan bolu numero Latina Yang ini ya 1, Kapitulung 2, Kapitulung 3, 4, 5, ini itu nomor Bolu Latina kan nomor 0, Sebenarnya Tambahnannya tidak hacknya kalian lihat harusnya so, Aku karya paling nomor pasi na uh, relator itu nih dia gue lu sih ya ini uh, yehidane, ini karya nomor pasi ya ini maka karya nomor mata dalaman saya nomor pasi na itu relator rumah ini proposal poster rumah namanya kepada timpu menu sirah silur kita buat sirah pak perendek kalau baik dan ya menu sirah ya nih permeru kita mai kliknya nih kita tahu nih ini puis kita hilir menu insert ya menu insert kita buat sirah mai hilir page number hilir page number ini puis iha page number kita buat sirah mai hilir Butong of page uh, Butong of page Oke, okay. Yeneh kita kocor menghilih uh, Yeneh, kalau belah hilidaneh Belah hilid musidaneh, mebeh Kalau hau, individual hau Biasa hilidaneh Oke, okay. Yeneh, oke okay. Yeneh nih musonah Hanya sama, musuh Nomor Romana um, Yeneh nih musonah senza 2 anya tes supaya kalian vertaremosnicamente di semua hal nya P&PT, будем minimamente Uhr dan USD, Oke P 1, P1 page. führen Klik ke sana di Masj def sebagai Web 3D now. Klik jadi atur filofolio tuh vouchernya kursornya mai ha ha bajilan profesor tambah haidan ini kita no nomor bajilan baik kalau haidan ini kita phone nomor bajilan baik oh nomor romana oke kita voucher mau klik haidan ini kita voucher mau halat tibutih haidan ini kita voucher mau hilir page layout kita voucher hilir page layout di depo kita voucher mau hilir breaks oke kita voucher hilir breaks beresoti itu buat next page, ini next page oke, next page ane sama ini, footer header kita kliknya next page ane sama ini, depois itu buat cira, halaktivo footer ini, klik untuk kehidarannya, kita bocoran Oke, kalau di depois kita main klik uh, Oke, okay, uh, kita Nih ya, uh, logo ini ini sudah punya lafor nomor 2. Halaman ya namanya memang halaman ini for, na, nomor pagina, maybih, habusih, eh, Pohon nomor romana, kurang lebih dua cerare. Yane pohon nomor romana. Sekarang ini musi yane mag dua kak. Ini musi yane nomor romana yane mag nomor kedua kak. Ini musu tersiru kita wacara beli mai kiri ya. Kita wacara tuh muda dia narsai dan yae halo pak. Sa kita bocil maiya klik yahidaneh page number kari cekarek minta maunya nen yang otomatis nih aku sih permerukarik nih ya aku sih gulu kita bocil mudawa atu mudawa permerukarik ke ne. mana yahada sana nih maiya page number mai klik page number ini pue siyah mai klik yahada format page number nah kita bocil hilih dan itu kita bocil di kiraneh hilih yang nomor rumah nih sana itu kita bocil maiya hilih ya sr ed karena kena ini musola kurang sempurna musola kurang sempurna musola yang musola segundo di sana kita bocor beli murah alonnya musia permerang sana di depo kita bocor klinik oke nama sekolah musia home nomor mana permero segundo tercero ini baik waktu pintu baik waktu Kintu, sestu nih tebu cerah reyong mata, yane, <hesitation> nyeha husi nen, nyata moto yane, nyeha ho nomer romana, oke, yane ho nomer romana ho tu, yahane ho nomer romana, koh rey tare filofan bo kapitulu um, nyare filofan bo kapitulu umunenya, <hesitation> yane, nyeha huho, <hesitation> nyeha si mamuh, entang, entang, atofon yoho, <hesitation> nomero, <hesitation> latin eka nomero. Tidak umbois, ya, aku kapitulung, kapitulung, kapitulu bus, tresnya kita Latina Eh, Omanairah, Nesa, Navora Bering, Sereta itu Kita Maiha Nah, kita ya Kita kita bocera aneh sama ini page layout, page layout ya breaks klik ya bricks maya next page, oke, oke maya next page aneh sana, kau itu kita bocera maya hal aktif no fatih aneh sama ini, kita bocera, klik aktif hal aktif, footer ke header ini klik dah luar aneh, oke, klik dah luar ini deh boys, maka kita bocera maya aneh, maknanya musuh aneh sana muson isa ndara valusi ini nomor romanan ini nomor kita wacara tu murah murah Nerah ini sangguhnya hau, fate namai tabocerama ya, page number, format page number, di depo si tabocerama entang, a, b tentang hmm, atau hilir hawa numero, aroma nah, nanti main apa tinggalnya? Maya format page number, WD voice, hilir dan ini dan video noise, tambahnya hilirnya, voice OK, oke, kita caranya, ya, hau, si, numero, um, um, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Agora, ini, ini, 14, 13 ini ya, masa 14 ini, 15 ini, 16 ini, kita numero, ah, okay. ini, ini, 18 ini, ini,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 Oke, anu sing teo teo tare, nah ihai dene, ihai ni numero, ah la numero mana, Ini la phone numero, ah ini la phone numero oke okay. la phone numero nih numero mana, ya nih, itu ini tapi nah ya tapi ya tapi dulungnya ini diferent itu ni fofila faleron numero latin mondois nah topa zinana remata ni foh numero latin lebeh haushi da a ida ne a haushi pasina prokosangnya nah ne ni foh numero romana toba enedit velusira nah tutorial simples ni be makao ferse baito otsira esper kata klik sana tutorial ke ini video simple dan ini hal itu voucher nya literatur gitu monografi rumah karek ini tutorial ini mag la kon itu larang udah yang kalau atau ah honor school book itu i correct ya Iya suci stan rumah tu suci rewa hau no iya rumah tu musuh itu bocera belo fokusmentari iya kulungna komentari nih aku kos menemos babi li secara nobi ma subscribe ona hau ni kanali danai karega gradation ogre garbar gue kebocir babi li secara nobi musi tau subscribe on kanali danai karega usi tu bocera molo kata kompanya video idane usi tu bocera kita nuan subscribe no hanehe musi tuang notifikasi yang isuranya temen nih <hesitation> lali ka faltaka tarde wali nira hau Fresh tutorial tutorialnya itu wajar dari seluruh ya video terima topanedet